yang ngetik ngomong aja biar speech not yang ngetikin hahaha <tik> Wow luar biasa ya Ready, go Hey semua ketemu lagi sama aku Ibnu SBR pada kesempatan kali ini aku mau memperkenalkan sebuah aplikasi yang luar biasa aplikasi ini bisa membuat suara kita menjadi sebuah teks jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngetik ya atau kalau misalkan kita lagi capek ngetik pakai aplikasi ini aja Nama aplikasinya adalah Speed Notes. Ini aplikasinya bisa kalian download di PlayStore ya. Kalau sudah install, tampilan awalnya seperti ini. Ada banyak tools atau alat yang bisa digunakan di sini. Nanti kita coba satu-satu ya. Pertama kita lihat dulu menunya. Di situ ada New Notes, ada Open Notes, ada Preference, ada Export, ada Send, ada Save dan masih banyak lagi di situ ya. Termasuk juga ada share e, e, aplikasinya. Itu untuk menu utama dari Speech note ini ya. Nah, terus di sini juga ada banyak sekali pilihan bahasa ya. Kalau mau ganti bahasa, kita klik bendera yang ada di atas. Kita bisa pilih bahasa yang kita mau di situ karena kita bahasa Indonesia, kita pilihnya bahasa Indonesia ya. Terus kalian juga bisa pilih bahasa dengan mengklik bola dunia yang ada di bagian bawah nah ini kita klik di sampingnya bendera itu ada tombol send kalian bisa kirim teks yang sudah kita ketik itu ke whatsapp ke facebook atau kemana yang kita mau ya sampingnya tombol kirim ada tombol new note sama save nah sekarang kita ke titik 3 di bagian kanan atas ada banyak sekali pilihan di situ termasuk juga di bagian bawah ada word count di situ kita bisa tahu banyaknya huruf yang kita ketik selanjutnya kita ke quick tips ya di situ ada tab mic to start enable background set detection language dan lain-lain terus kita bisa lihat di situ ada icon kalender icon jam ya di situ kalau misalkan kita klik itu menjadi tanggal dan jam untuk hari itu ya terus ada br itu best regrets ada email ada lonceng uh, ada F8 F9 F10 Nah untuk yang ABC ini yang bagian bawah itu untuk memunculkan keyboard ya kalau yang tanda panah itu untuk memunculkan angka dan tanda baca yang lain Oke sekarang kita coba ya Halo teman-teman semua. Nah aplikasinya langsung ngetikin di situ untuk kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngetik ya. Sekarang kita coba lanjutkan lagi bicaranya ya. Jangan lupa tap dulu hari ini tanggal. Terus kita coba klik icon kalender ya. Nah di sini ternyata spasinya manual ya. Sekarang kita coba klik icon jam spasi hmm. sekarang kita coba menu undo dan redo yang panah ke kiri ke kanan ya disitu ya kayak gitu ya hasilnya terus juga kita coba menu copy yang di situ nah disitu ada keterangan copied successfully nah jadi ini bisa langsung kalian paste di tempat yang kalian inginkan ya icon plus minus yang ada di atas untuk mengecilkan atau membesarkan teksnya Nah, terus ada ikon T, itu untuk memilih jenis huruf ya. Oke, teman-teman semua, sekian penjelasan dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, teman-teman, terima kasih sudah lihat videonya. Kalau ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oh. Right.